Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel nih. Kembali lagi sama gue di sini. Dan jangan lupa untuk di-like, comment, share and subscribe-nya. Oke, okay, ya. digaskan lagi di sini bermain di Gates of Olympus ya dengan bawa modal seratus ribuan aja. Oke. Okay dan di sini gue lagi main di situs permen 138 gak aja makan permen gak shortmen ya kita pemanasan pemanasan dulu aja mainnya santuy santuy aja ya guys ya gak usah terlalu nafsu nih Oke, okay. digaskan-gaskan dulu aja kita main santuy ya kan ya, uh, main sesuai feeling ya kan. Tonggoknya nggak sepanen juga nih, makanya kalian tuh jangan terlalu terbawa hawa nafsu ya. Oke. Okay. Gas ke lagi dapetin cuan cuannya yang mantul. Aduh, cakep banget! Oke, okay, btw, apa kabar ya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar nih, bestie. Ya, oke, okay, tipis-tipis aja ya, udah. Ya. Yang penting gue bisa WD, gue bisa profit di game kali ini ya pastinya di sini gue akan kasih kalian untuk pola-pola gacornya ya gue bakal ngasih untuk pola-pola gacornya semoga bermanfaat atau semoga bisa bawa hoki juga ya buat semua dan gue juga bakal kasih tips dan triknya nih mengenai info-info slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini ya makanya kalian simak-simak terus videonya sampai habis jangan di skip ya aduh mantap sekali nih ya, 44.000 dikali 6 ya 264.000 dikasih nih cenai yu mantul sekali gitu oke kita lanjut lagi ya besti ya Di sini gue juga mau ngasih untuk bocoran RTV nya dengan Windra tertinggi ini tentunya untuk mudah dalam bermain di game slot online yang lagi gacor sekarang ya pastinya seperti di zeus ini karena kalau main di RTP tinggi itu memungkinkan untuk mendapatkan profit uh, yang lebih tinggi juga gitu ya. Oke lanjut lagi, uus, uh, ayo kita nyocol-nyocol lulu nyocol, santai-santai aja ya kan? Cari spin-spin gratisan gitu ya, nggak usah buy spin-buy spin gitu ya enggak usah ngebay-ngebay ya mending kita cari-cari skater gratisnya aja dulu nih Oke lanjut lagi di sini gue nekat aja langsung main ya atau cocol-cocolin -co -co di B10.000 ya kan Widih mantep banget tuh sekalinya rungkat manggis gua <laughs> tapi ini feeling gue sih ya mudah-mudahan tepat gitu ya bisa dapetin profit atau setidaknya lah ya Gue bisa WD ya kan Walaupun gue bawa modal seratus ribu Gue gak muluk-muluk Untuk dapetin jp-jp yang besar ya Yang penting gue bisa profit ya kan Lumayan yang penting Kopi dan sebat gue aman Oke okay. Nice lagi, oke, okay. lanjut lagi dong, nice, oke okay, di sini gue juga mau ngasih tahu untuk disclaimernya dulu ya pokoknya jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata ya, oke? Okay. Pokoknya jadilah bijak ya dan diambil positifnya dibuang negatifnya dan yang pasti tidak untuk ditiru ya Oke okay. jadi sekiranya buat kalian yang masih di bawah umur ya skip aja videonya apabila lewat di iberata kalian Karena memang video ini hanya uh, untuk usia 18 tahun ke atas oke okay. Terus, sambil menunggu untuk hasil, lah, akhirnya ya mudah-mudahan sih dapetin yang mantep. Ya, pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info menariknya di seputar video slot. Ya, video slot gacor di sini. Dan kalau kalian mau join di situs permen 138, kalian, bisa langsung klik aja link yang ada di klik komentar. Ya, tinggal kalian klik join sekarang juga, ya kan? Oke okay, lanjut-lanjut lagi Untuk cocolan-cocolan berikutnya ya, Pokoknya kalian jangan lupa Untuk di like, komen, and subscribe ya Sayangnya Oke okay, Sampai mana ini ya Gue <gih> tunggu Oke okay, lanjut lagi Uwes Eh pokoknya kalian juga jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng ya biar kalian dapetin notif dari gue setiap hari ini. Ya karena gue juga bakalan sharing-sharing ke kalian tentang info pola gacor olivus hari ini dan slot gacor hari ini ya Apalagi ya uh, buat kalian yang suka main dengan bawa modal receh-receh aja Oke okay. Dan sambil kita menunggu ya disini gue mau ngasih pantun juga buat yang sudah membantu support channel gue ini nih oke langsung aja berenang sambil makan permen Cakel beneran lebih cuan sini men tentunya di permen 138 gajah makan permen gancong oke ya Pokonya yang mau join silahkan aja, tinggal kalian klik aja linknya ya, udah ada di pin komentar. Pokonya semangat terus para boyjuang ngeche, ya dimanapun kalian berada, bestie. Aduh hai ya, mantul sekali ya. Sedikit sedikit lama lama menjadi bukit sayang. Oke okay, ya, dan kalaupun sekiranya sudah nggak ada tanda tanda kegacoran ya, udah lebih baik gue langsung cabut aja dan Terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton video sampai habis. Semoga enjoy, semoga video gue juga bisa uh, menghibur kalian semuanya, ya. Oke, okay. dan sekian videonya, gue cium pamit. Salam jackpot, salam video, bye.